Halo teman-teman Oke Tuh lihat Balik lagi bersama truk mang Ah saya ya teman-teman Mantap Oke seperti biasa teman-teman Kita akan Mengangkut mainan teman-teman Lihat Sudah banyak mainan teman-teman Oke Langsung saja kita mulai ya teman-teman Markimul Mari kita mulai teman-teman Mantap kita mulai dari yang sini dulu lah. wadidaw lihat ada banyak mainan teman-teman Oke kita ambil yang ini dulu teman-teman wadidaw lihat teman-teman ada truk pasir truk kenter teman-teman kenapa cerigala wadidaw suos teman-teman mantap kita simpan teman-teman wadidaw lihat yang ini mobil molen teman-teman sering kita lihat di uh, apa pembangunannya teman-teman mantap langsung saja kita simpan wadidaw mantap sekali kita ambil lagi wah lihat yang ini mobil beko Wadidaw, alat berat ya teman-teman. Kita sering menemukan yang ini di tempat tambang. Mantap, oke, kita simpan saja. Wadidaw, tinggal yang ini, teman-teman. Lihat, keren sekali. Yang ini truk derek. Wadidaw, mantap betul, oke. Kita langsung simpan saja Mantap Satu truk pasir Sudah terisi teman-teman Kita isi yang lainnya Mantap Oke jangan kemana-mana dulu Ayo bantu mengangkut mainan Lihat Wadidaw Ada banyak anak ayam Warna-warni teman-teman Wadidaw oke, okay, kita ambil yang warna ini warna apa ya betul ini warna kuning wadidaw mantap, ada dua langsung saja kita ambil wadidaw, lucu sekali mantap kita simpan selanjutnya kita ambil yang nah, ini ada warna pink satu mantap lucu sekali oke kita simpan terus kita ambil yang warna biru teman-teman ada tiga wadidaw bagus sekali ini satu lagi mantap ini yang terakhir warna putih wadidaw ada tiga juga teman-teman lihat mantap kita langsung angkut saja wadidaw mantap betul mantap lihat dua truk pasir sudah penuh mainan kalian hebat sekali jangan kemana-mana dulu ayo bantu angkut yang lainnya teman-teman masih ada tuh wadidaw yang ini keren-keren sekali teman-teman wow lihat ada truk ambulan wadidaw warna pink wah lucu sekali oke kita simpan ya teman-teman mantap sering melihatnya di rumah sakit atau di jalan mantap wadidaw lihat teman-teman yang warna merah ini mobil apa iya yep, betul sekali yang ini mobil kebakaran Mobil pemadam kebakaran teman-teman Wadidaw Keren sekali Mantap Rescue teman-teman mantap oke Langsung angkut saja Wadidaw Wah Kalau yang ini Ranger biru teman-teman Mobil polisi Wadidaw sering patroli ya Mantap Oke kita langsung angkut saja wadidaw mantap nah kalau yang ini teman-teman warna oranye dan warna kuning campuran ya yang ini mobil beko teman-teman mantap lucu sekali ya wadidaw bisa diganti-ganti ininya oke kita langsung angkut saja wow manis sekali warna-warni teman-teman mantap ada tiga ya sudah penuh satu yang biru dua yang ungu tiga yang kuning Oke kita angkut yang lainnya mantap wadidaw lihat lihat teman-teman mantap Wow kalian tahu apa mobil ini ini yang sering kita lihat di film McQueen, teman-teman Mobil truk McQueen Mantap, wadidaw Keren sekali, ayo kita simpan Mantap, wow Ada kobel kok, teman-teman Eskapator Wadidaw, warna kuning Keren sekali, teman-teman Oke, kita langsung simpan saja Mantap Lewat Garuk pasir teman-teman Nah Kalau yang ini teman-teman Bustayo teman-teman Warna biru Wadidaw Mantap Nek Mel, Kita simpan teman-teman Oke Kalau yang ini teman-teman Lihat Wah keren sekali Damtuk pusok teman-teman Keren Mantap Oke kita simpan saja Wadidaw Lihat Penuh sekali teman-teman Oke Kita lanjut truk yang lainnya teman-teman Wadidaw Yang mana dulu teman-teman Eh, Wah yang ini sepertinya menarik teman-teman Ayo kita ambil yang ini dulu Wow Lihat Ada bebek teman-teman wadidaw kita langsung angkut sajalah walah walah keren sekali wow lihat kalau oh, yang ini lucu sekali ya lihat yang ini hewan apa ya wah ini makhluk laut yang ini paus teman teman wadidaw hewan mamalia ya teman teman yang berada di laut mantap sekali kita langsung simpan saja Wow Kalau yang ini Bayi penyu ya teman-teman Mantap Mantap sekali Lucu Oke kita langsung simpan saja Wadidaw Lihat Santai sekali si katak ini Wadidaw Mantap Kita langsung simpan saja ya mantap wow lihat yang ini kura-kura ninja teman-teman warna hijau mantap wah keras sekali kita langsung angkut saja Wadidaw. mantap tinggal tersisa satu truk pasir lagi teman-teman mantap oke kita langsung ambil dan angkut saja teman-teman Aduh, ini keren sekali teman-teman Lihat Warnanya sama seperti tuk pasir kita Wadidaw, ini ikan badut teman-teman Mantap Oke, lucu sekali Kita angkut saja Mantap Nah, kalau yang biru ini Ikan apa teman-teman? Apakah kalian tahu? Betul sekali, yang ini ikan pari. Wadidaw, oleh-oleh kita angkut saja. Mantap! Wow, lihat teman-teman, matanya besar sekali. Yang ini ikan dori, mantap! Kita langsung angkut saja. Mantap! Wadidaw, lihat, ada predator laut mantap sekali, yang ini ikan hiu teman-teman, Wadidaw keren, mantap, kita langsung angkut saja, wadidau. Nah, kalau yang ini teman-teman, kita menemukan bustayo lagi betul, mantap si bis kecil yang ini warna hijau, kita langsung angkut saja di sini teman-teman. Nah. Kalau yang ini yang warna biru teman-teman Si bus kecilnya Mantap Kita langsung angkut saja Mantap betul Wow merah menyala teman-teman Iya betul yang ini warna merah Si bus toyo juga ya teman-teman Mantap Kita langsung angkut saja lah Wadidaw teman-teman Mantap Kalian telah berhasil membantu Mengasep mengangkut mainan Teman-teman Terima kasih ya teman-teman Dan terima kasih juga yang sudah subscribe Dan, dan selalu menonton Video-video uh, dari Truk Mengasep ya teman-teman Mantap Jangan lupa lihat video yang lainnya juga ya teman-teman Mantap betul Oke uh, Sampai jumpa di video selanjutnya Teman-teman Mantap Dadah